Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falamudillalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh بلغ الرساله الأمانة ونصح الأمة في الله حق جهاده حتى اليقين sidang ahli jumlah yang dihormati sekalian sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kurnia pula kepada kita satu bulan yang sangat mulia iaitu bulan ramadhan al-mubarak maka sama samalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menggunakan dan menghabiskan masa di bulan ini dengan beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama ada berpuasa di siang hari dan berqiam di malam hari juga dengan tilawatul quran dengan penuh imanan wahtisaba mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima amalan kita di bulan Ramadhan ini. Allahumma sallimna li Ramadan, Ramadan lana minna Tajuk khutbah pada hari yang mulia ini yaitu mengenai apakah kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab petunjuk, kitab nur, cahaya yang menyinari hidup kita di atas dunia ini dan juga yang akan selamatkan kita di hari akhirat nanti sesiapa yang menjadi ahli al Quran maka sangat berhutunglah dia kerana Al-Quran di hari kiamat sekali lagi akan datang di hadapan Allah SWT Quran itu akan berkata Ya Rabbi halih, Ya Allah berilah pakaian kepada dia Ya Allah maka diberi pakaian daripada syurga. Quran akan tambah lagi ya Rabbi zidhu. Ya Allah tambahkan lagi untuk dia ya Allah keistimewaan ya Allah. Maka sayul basutajul karamah akan dipakai di atas kepala ahli Quran mahkota daripada mahkota syurga. Quran akan minta lagi ya Rabbi rdahu. Ya, ya Allah redhalah kepada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan reda kepada ahli Quran. Sebaliknya siapa yang tinggal Al Quran, sesiapa yang hijrah Al Quran dan banyak yang hijrah Al Quran, seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat nanti. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَكَ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Rasul akan berkata kepada Allah subhanahu wa taala Rasulullah akan berkata banyak umat dia yang hijrah alquran banyak di kalangan umat dia yang hijrah dan tinggal alquran maka apakah kewajibnya kita apakah tugas kita supaya kita ni tidak termasuk di dalam gulungi orang yang hijrah Al-Quran billah saya ingin sebut di sini beberapa perkara untuk kita ni tidak termasuk insyaAllah di dalam orang yang hijrah Al-Quran perkara pertama kita mesti ta'zim Al-Quran mesti memelihakan dan membesarkan Al-Quran di antara cara ataupun perkara yang kita memuliakan al-Quran iaitu kita jangan letak dia di tempat yang rendah. Banyak kita tengok di kalangan orang-orang yang duduk solat, kadang-kadang dia letak Quran di tapak kaki dia, di tempat di, di di atas lantai. Maka ini adalah satu perkara yang ditegah oleh ulama. Mesti kita kena letak Quran itu di tempat-tempat yang tinggi. Dan juga kita tak boleh letak apa-apa di atas al-Quran. Kadang-kadang kita letak anak koci, letak telefon di atas Quran. Ini satu perkara yang tidak memilihkan Al-Quran. Dan juga di antara perkara yang ulama' sebut, iaitu apabila kita nak balik, kita baca Al-Quran, kita nak balik ketah-ketah Al-Quran, kita jangan guna ILEW untuk balik ketah-ketah Al-Quran. Banyak kita tengok, kita ni bila nak balik ketah Al-Quran, ya guna ILEW. Maka ulama' pengecek masalah ini, ada setengah ulama' mengatakan, haram kita membalik ketah-ketah Al-Quran dengan menggunakan ILEW. Dan ulama' yang paling yang beri adalah ulama yang ingin sikit dia kata makruh kita nak balik ketah-ketah Quran dengan menggunakan ailio kita. Yang kedua di antara kewajipan kita terhadap Al-Quran, kita mesti membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang menyuruh kita membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kamu Al-Quran Kerana Al-Quran ini akan datang di hari kiamat lagi Syafaat untuk tuan-tuan dia Oleh itu kita usahalah Supaya kita sentiasa membaca Al-Quran Lebih-lebih lagi di bulan yang sangat melia ini Imam Syafi'i di bulan Ramadan saja Dia dapat khatam Al-Quran sebanyak 60 kali khatam Di hari-hari biasa kita duduk kaji, duduk tengok sejarah dia, Imam Syafi'i, dia khatam setiap hari satu kali. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kerana mereka ini yakin dengan hadis-hadis Nabi. Yakin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya membaca Al-Quran adalah satu perniagaan yang tak Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalazina yatluna kitab Allah wa aqamussalah. وأنفقوا مما wa سرا وعلانية يرجون تجارة لن <لَنْتَبُور> siapa-siapa yang membaca kitab Allah, menunaikan salat, belanjakan harta dia, mereka ini mengharapkan satu perniagaan yang tidak ugi sama sekali. Bagaimana nak ugi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bagi tahu kepada kita satu huruf dapat sepuluh hasanah, satu huruf dapat sepuluh ganjare. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liwafiyahum ujurahum Allah subhanahu wa ta'ala akan tamah lagi akan sempurnakan pahla wa yaziduhum min fadlih bahkan Allah subhanahu wa ta'ala buka setakat satu huruf 10 hasanah bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tamah lebih pada itu lagi sebab itu kita tengok salafus -salih. mereka itu sentiasa khatam Al-Quran siapa setengah-setengah tu khatam quran sangat banyak siapa kita tak percaya diantaranya Imam Syubah rahimahullahu ta'ala Ketika dia nak meninggal dunia. Adik dia mari dia teriak. Tepi dia kerana kesia. Habis dia nak meninggal dunia. Imam Syubah rahimahullah. Imam Syubah dia kata. Hei adik. Tak payah risau. Tak payah serabuk. Ha saya ni. Kerana saya sudah khatam Al-Quran di atas rumah ni. Sebanyak 18 ribu kali khatam. Itu salafus salih dengan Al-Quran. Maka saya ingin menyuruh kepada diri saya sendiri. Dan kepada hadirin semua ahli Jumaat. Sama-samalah kita sentiasa khatam Al-Quran tetapi berapa banyak kita kena khatam al-Quran. Lama mana sekali kita kena khatam al-Quran? Soala ini ada pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mai tanya Nabi, saya nak khatam Quran lama mana sekali ya Rasulullah? Rasulullah kata ikra'hu fi arba'in. Khatamlah di dalam masa 40 hari. Sahabat tu kata saya boleh lebih pada tu lagi ya Rasulullah. Rasulullah kurang siapa sebulan sahabat tu kata, saya boleh lebih pada tu lagi ya Rasulullah, maka Rasulullah kura-kura, sapa tiga hari, daripada hadis ini, ulama' istimba' mari kata setiap orang Islam, mesti khatam Al-Quran, satu kali dalam masa tiga hari, sapa 40 hari, jangan lebih pada 40 hari kena khatam satu kali sapa sapa yang tak boleh nak khatam dalam masa 40 hari, satu kali maka orang ini berada di dalam keadaan makruh, wala'iyazubillah oleh itu, start daripada mulia puasa ini kita usahalah khatam quran kalau tahun dulu kita sudah khatam dah sekali dua, tahun ini kita usahlah supaya kita khatam lebih banyak daripada tu, daripada tu lagi. Alhamdulillah sedang ahli jumaah yang dihormati sekalian. Tetapi baca Quran, kita mesti kena jaga, mesti kena mengaji cara sebut huruf, kerana ulama tak ada khilaf di antara mereka, bahawasanya wajib di atas setiap orang Islam, kena betul buat makhrak huruf. Mesti kena mengaji. Sebab masalah makhrak huruf kena betul sungguh. Lebih-lebih lagi huruf-huruf yang ada di dalam suratul Fatiha. Kerana suratul Fatiha adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Maka kita usah supaya kita baca surah ini dengan betul sungguh. Dengan betul makhrak. Alhamdulillah. Kita kena kata Alhamdulillah. Kerana makna dia adalah segala puji bagi Allah. Tetapi berapa ramai yang membaca Alhamdulillah dengan Habsa kita panggil. Maka kita sudah ubah daripada hal kecil kepada hamsa maknanya pembubah daripada segala puji kepada Allah kepada segala mati itu bagi Allah. Bila kita kata alhamdulillah kita kata dengan suara hak maka itu maknanya segala mati itu bagi Allah. Jadi kita tak puji Allah tak? Kita kata Allah tu mati. Kita maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ramai orang baca Quran tapi Quran tu dolak anak dia. Kerana dia tak saya nak betul makhrak-makhrak huruf Tak silah di antara ulama Katanya ibnu al Jazari Wal-akhlu bil-tajwid dihatmun lazimun Mal-lam yusahhi'il Qur'ana athimun Siapa-siapa yang tak betul Bak makhrak huruf Bak dengung hati ulamak kata tak apa Dengung tak dengung hati ulamak kata tak apa Panyai tak sapa lima harakat ni harakat Tak apa itu Tetapi bak makhrak huruf Tak ada ulama yang kata tak apa Oleh itu kita usahlah supaya kita Betul bak makhrak huruf lebih-lebih lagi huruf yang ada di dalam Suratul Fatihah. Kewajipan seterusnya iaitu kita kena banyak mendengar Al Quran. Kita banyak mendengar Al Quran. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wa izah Qur' Quranu fas'tmi'u lehu wa ansitulaa allaikum turhamun". Apabila dibaca kepada kamu Al Quran, hendaklah kamu dengar dan perhati mudah mudahan kamu akan dapat rahmat daripada Allah. Bila kita dengar Al Quran, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Bila akan kita bila kita dengar Quran, iman kita akan menambah. Bila kita dengar Quran, kita akan diberi kesan di dalam diri kita. Al-Fudail ibn Iyadh rahimahullahu taala. Seorang okay, alim, seorang okay, abid tetapi sebelum daripada dia nak jadi orang alim dan dia nak jadi orang abid, dia seorang okay, penyamu, rompok, nak naik rumah orang okay, setiap malam. Tetapi satu malam dia, dia naik sebuah rumah, Dia dengar tuan rumah tengah-tengah dia semayal qiyamul lain. Tuan umrah dia baca. Alam ya'ni lillazina amanu an takshya'a qulubuhum li Allah. Alam ya'ni lillazina amanu an takshya'a qulubuhum li Allah. Tidak sapah lagi kau masuk untuk orang beriman ni khusyuk hati dia bila dengar nama Allah Subhanahu SWT. Tak sapah lagi kau masuk untuk nak ingat kepada Allah Subhanahu SWT. Al-Fuddin ayat tengah-tengah dia nak nyamuk dia dengar ayat ni. Bila dia dengar ayat ni, dia jawab selalu dah. Laqad'an, laqad'an. Siapa dah masuk untuk saya ni nak taubat? Siapa dah masuk untuk saya ni nak kembali kepada Allah Subhanahu SWT? Maka kita usahalah, Kita dengar Qur'an lebih banyak. Kita carilah tempat-tempat yang baca Al-Quran yang deh Dalam Salatul Tarawih. Kalau boleh kita khatam dengan kita dengar. Satu, 30 juzuk satu kali. insya InsyaAllah. Kewajib Kewajipan yang seterusnya. Iaitu sama-sama lah kita. We ada di dalam dada kita ni ayat-ayat Al-Quran. Yaitu sama-sama lah kita menghafal Al-Quran. Kita mesti kena ingat Al-Quranul Karim. Kerana Nabi kata siapa-siapa yang tidak ada di dalai, dada dia tidak ada dada dia sedikit habuk daripada Al-Quran maka orang ini super dengan rumah buruk Nabi banding orang yang tak ingat quran ini super dengan rumah buruk tak ada siapa nak duduk hanya syaitan saja yang duduk di dalam dia oleh itu kita pakai usaha supaya kita nih boleh ingat juga ayat-ayat Al-Quran boleh kita bawa di dada semayah kita Ngapa Quran tak ada sakat umur? Umur banyak mana pun boleh ngapal Quran kalau kita betul-betul nak. Seperti mana Ummu Taha seorang daripada nabi Arab, umur dia 70 tetapi dia tak pernah membaca Al-Quran. Tetapi satu hari itu dia lalu di depan kubur, dia pun teringat kata dia ni kena masuk di dalam lubang kubur dan dia kata kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya aku mengenai dengan Al-Quran, bagaimana aku nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan aku ni tak pernah baca al Quran. Dia mari khabar, mari insaf. Tapi masa dia umur tujuh puluh dah. Tetapi tidak terlewat lagi untuk dia nak taubat dan nak kembali kepada Allah. Dia klik kepada rumah dia dan dia buka Quran untuk nak baca. Tetapi dia tidak boleh baca kerana dia buta huruf. Tetapi satu kalimah saja yang dia boleh baca iaitu kalimah Allah. Dia kutip baca Allah habis di dalam Al-Quran. Buka muka pertama baca Allah, Allah, Allah. Muka yang kedua baca pula Allah Allah Allah sampai habis 30 juzuk. Dia baca hanya kalimah Allah saja kerana dia tak pandai nak baca yang lain. Tapi dia tak berhenti setakat tu dah. Dia mengaji dan dia belajar sehingga dalam masa dua tahun dia boleh baca Quran dengan lancar bahkan dia ingat pula 20 juzuk. Ni kerana dia nak sungguh dan dia usaha sungguh Allah Subhanahu Taala akan bagi kepada dia. Oleh itu, kita usahlah, Ngapa surah-surah pendek, Ataupun surah-surah yang mempunyai kelbih yang besar, Di antaranya suratul mulk, Suratul mulk, Surah yang boleh syafaat kepada kita di hari kiamat, seperti mana Rasulullah SAW bersedak, Di dalam Al-Quran ada satu surah, 30 ayat, Dia tak akan tinggal tua dia, Sehingga tua dia tu dihapus oleh Allah SWT, dihapus dosa oleh Allah SWT, Satu riwayat kata, fi kulli qalbi muslim Nabi bercita-cita supaya surah al-mulk berada di dalil dada setiap orang islam kewajipan yang seterusnya kita mesti ushah supaya kita ni boleh tadbir dan boleh faham ayat-ayat al-quran lebih berlagi suratul fatihah kita kenapa apa yang kita kata di dalam suratul fatihah kita ada baca Rabbil alamin Allah menjawab hamidani abdi hamba ku telah puji kepadaku oleh itu kita usahlah supaya kita reti suratul fatihah dan kita usaha setiap hari kita belajar dan usah kaji makna ayat-ayat Al-Quran -ayat al, al Karim supaya kita tak termasuk di dalam orang yang hijrah Ulama kata siapa yang duk baca dah quran tapi makna tak reti tak usaha untuk nak reti makna orang ni tidak terlepas lagi daripada orang yang hijrah Al-Quran kita tengok salafus salih, kadang-kadang satu malam tu, dia semayah malam ni baca satu ayat saja Kerana apa? Kerana dia terlalu tadabur, terlalu berasa kesil dengan ayat dia yang baca tu, sehingga dia nak baca ayat lain tak boleh. So, okay, tu duduk semayah di atas sutuh rumah dia. Dia baca sekejap ayat ya? Dia tengah malam Dia baca ayat, Ya ayyuhal ladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara ku anfusakum wa ahliikum nara de baca segera ayat tu nak sambung tak boleh kerana apa kerana dia rasa sebok rasa sangat pehak ayat Quran ni sehingga dia nak sambung tak boleh ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka dia duk ayat tu nak sambung tak boleh sehingga mari okay, orang seorang lalu jalan sambung ayat wiki dia narun waqudha annasu bila dia dengar ayat yang disambung oleh oleh orang lalu jalan saat ini dia terlalu sebab sehingga dia mati syahid di dalam salat dia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia membaca surat At-Tur sampai di ayat inna adhab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' Sesungguhnya azab tuhan hey, kamu tu adalah tetap berlaku. La واقع ما له من دافع Tak ada siapa yang boleh tolak azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Umar Muqattab dengar ayat ni dan baca ayat ni, demir dia. Siapa tak ada gimana? Siapa orang kena mari ziarah dia. Tu kita tengok salafus salih di zaman dulu. Di tapila ni, kita baca Qur'an, dengar Qur'an, tak berasa ke apa? Kerana apa? Kerana hati kita sudah dikotori oleh benar-benar yang... Benar-benar yang tak molek di atas dunia ini. Kewajipan yang seterusnya iaitu lepas pada kita reti Quran, kita baca Quran, kita hafal Quran, kita usaha pula supaya kita dapat beramal dengan Al-Quran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Sahabat mai tanya Siti Aisyah RA anha, "Kaifa Nabi?" Bagaimana akhlak Nabi? Siti Aisyah jawab kata, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi ialah akhlaq Al-Quran Oleh itu kewajipan kita yang Sangat pentingnya itu kita kena Beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim Satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Dia suruh hamba perempuan dia Tuak air ke dia untuk nama Aizmaye Hamba perempuan dia bertuak air Dari ceret Ceret tu dengan besi Terlucuk tangan hamba tu Ceret tu kena pala Sayyidina Ali pecah pala Sayyidina Ali pun nak marah sekaligus Tetapi hamba perempuan tu kata Uh, wal kaazimina al ghaiz mana uh, hamba perempuan tu baca ayat Quran di antara sifat orang muttaqin ni iaitu bila dia nak marah dia tak oh, boleh maka saidah ali kata tak apa saya tak marah dah perempuan tu baca pula wal 'aafina sifat orang muttaqin juga orang yang ma'ah woi kau orang saidah ali kata tak apa saya tak marah dan dan juga saya ma'ah dah orang perempuan itu baca lagi wallahu yuhibbul muhsinin Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada orang yang buat baik. Maka Senah Ali bila dengar ayat tu, Senah Ali merdekakan hamba dia. Ini nak kata Senah ni di antara seorang yang bila dengar ayat Quran terus beramal. Ha, oleh itu sama samalah kita menjaga kewajipan-kewajipan yang saya sebut tadi untuk supaya kita ni tidak terjatuh termasuk di dalam orang yang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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا sebut di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita Allah ini sangat dekat dengan kita nak gapo Allah subhanahu wa ta'ala suruh minta dengan dia suruh berdoa kepada dia kalau kita kaji ayat ini Sebelum ayat ni ni dua ayat, tiga ayat mengenai dengan puasa. Dan lepas pada ayat ni ada pula satu ayat mengenai dengan puasa juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selit ayat berdoa ni di antara di celah-celah ayat mengenai dengan berpuasa. Ulama istinbat daripada sini bahawasanya di bulan puasa ini, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa di bulan Ramadan ini adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salafus Saleh riwayat kata tidak ada doa yang dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan puasa ini kecuali diterima oleh Allah Subhanahu Wa oleh itu saya seru pada diri saya sendiri dan kepada sidang ahli Jumaat sekalian sama samalah kita ni minta dengan Allah Subhanahu Wa dengan sungguh-sungguh lebih-lebih lagi masa kita nak buka puasa kerana masa tu adalah masa yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Sepertimana disebut oleh Rasulullah, As-sa'imu inda fitrih. Orang yang berpuasa ketika dia nak buka puasa. Yang mana kita masa tu sibuk dengan banyak makanan. Kita usahlah tiada masa untuk kita berdoa dan minta daripada Allah. Kerana kita ada banyak hajat yang kita nak daripada Allah subhanahu SWT. Oleh itu, kita syarilah masa-masa pulau seperti ini untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك ربنا آتنا في الدنيا عذاب النار عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم. ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.